magazine.com Bupati Nduga Yairus Guijangge menjelaskan bahwa kehadiran aparat keamanan TNI dan Polri di Embua, Yiji, Dal, Mugi hingga Mapenduma di Kabupaten Duga, Papua adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Kehadiran para anggota TNI Polri di sini adalah untuk menjaga, mengayomi, dan mengawasi sekaligus melindungi masyarakat yang ada. Bukan membunuh, katanya, saat menerima bantuan bahan makanan pokok, obat-obatan dan tim kesehatan dari pemerintah Provinsi Papua, di Mbuah, Kabupaten Duga. Menurut dia, personel TNI dan Polri hadir di Duga dan sekitarnya itu sedang melaksanakan tugas negara untuk membantu pemerintah dalam hal memastikan keamanan warga dan kedaulatan negara. Sehingga warga di daerah itu tidak perlu takut hingga lari ke hutan-hutan. Jangan lari ke hutan, nanti dikira bagian dari mereka, kelompok kriminal bersenjata, TNI dan Polri melindungi rakyat. Mereka lahir dari rakyat, bukan untuk membunuhnya, katanya pula. Yairus, Yairus berharap dan meminta agar pimpinan TNI dan Polri di Papua dalam melaksanakan penegakan hukum mengedepankan sikap dan tindakan yang profesional. Silakan kejar KKB itu, mereka musuh negara. Tapi tolong warga kami jangan sampai ada yang jadi korban, kata Yairus. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Papua Ripka Haluk yang menyerahkan bantuan bahan makanan pokok kepada warga duga dan menyampaikan pesan Gubernur Lukas NMB. Dia sekaligus mengajak agar warga yang mengungsi ke hutan-hutan akibat imbas dari kekerasan yang terjadi pada awal Desember tahun 2018, bisa segera kembali ke kampung masing-masing. Jangan takut! Pak Gubernur Lukas NMB sampaikan agar warga harus kembali ke kampung dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. TNI dan Polri, sama seperti PNS, merupakan aparatur negara atau pemerintah yang bekerja untuk kemakmuran masyarakat, katanya. Rika menjelaskan agar masyarakat di sejumlah kampung dan distrik di Kabupaten Duga yang berkaitan langsung dengan kekerasan lalu itu agar bisa memahami bahwa TNI dan Polri hadir di daerah itu bukan untuk menakuti atau mengejar warga yang tidak bersalah, tetapi sedang melaksanakan tugas sebagai abdi negara, mengamankan warga dari kekerasan. TNI dan Polri adalah bagian dari pemerintah sama seperti saya seorang PNS. Merekalah yang menjaga dan memastikan keamanan dan kenyamanan warga, kata Ripka Halu. Demikian Mustafa Kamal, tim selebesmagazine.com dari Makassar memberitakan. Bapak Dandrem, yang saya hormati Bapak Dandim. Serta anggota yang saya hormati, Bapak Kapolres, yang saya hormati seluruh anggota TNI Polri, yang saya hormati. Kami atas nama masyarakat juga dan lebih khusus masyarakat buah, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Se dalam dalamnya kehadiran para anggota di sini adalah mengayomi, menjaga, dan mengawasi dan melindungi masyarakat masyarakat yang ada ini. Bukan mau dan masyarakat yang ada ini adalah warga masyarakat Republik Indonesia. dan kita mempunyai merah putih kita mempunyai merah putih dan kebangsaan Indonesia dan bangsa Indonesia punya kewajiban untuk melindungi rakyat dengan tegas saya sampaikan bahwa TPNOPM ini adalah musuh bangsa dan musuh negara itu silakan eh, silakan kejar TPNOPM adalah musuh bangsa Musim negara. Itu silakan, silakan kejar mereka. Tapi rakyat saya yang ada ini satu orang pun jangan korban. Rakyat saya ini satu orang pun jangan korbankan. Kalau terbener itu musuh bangsa, itu musuh negara. Silakan kejar. Tetapi Rangkaca ini tidak boleh satu orang pun berban. Allah sudah ciptakan kita ini warna macam-macam. Iya, Toh? Ya. Mungkin saja dan Pak ini kulit saja yang beda, rambut saja yang beda. Tetapi kalau buka kita punya hati semua dalam sama. Betul atau tidak, Pak sama. tidak usah kita musuh-musuh, kita mau apa, tidak, tidak perlu itu. Oh juga nanti akan mati oh, Tuhan neraka ada tunggu Kalau bunuh manusia Ini yang paling penting Saya tahu anak duga sekarang tuh orang pintar-pintar semua Betul ke tidak? Ada yang sudah jadi pilot ini polri, sudah sekolah sampai tinggi-tinggi Luar negeri, dalam negeri apa lagi yang kurang Ya, Masyarakat ini yang memberikan suara kepada mereka Saya maaf, saya bukan orang politik Tapi saya minca Saya perempuan, tapi saya harus hadir di sini sudah, Pak saya bilang, Pak mati, saya juga mati. Kita sama-sama. Demikian, Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau ada kata kami yang salah. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. wah Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul di tempat ini. Hari ini lebih banyak dari beberapa waktu yang lalu saya datang ke sini. Saya sudah disampaikan oleh Ibu, Rika dengan Bapak Bupati, kita sudah melakukan perdamaian tidak boleh ada lagi darah tumpah di tanah di ini di tanah Papua ini tanggal 24 kita sudah bakar batu betul Bapak Pendeta ya sudah bakar batu kalau menurut adatnya orang Duga perlu sudah bakar batu tidak boleh ada lagi konflik di sini saya ikut apa saya terima kasih kemarin kita bakar batu di belakang setelah perayaan Natal tanggal 24 siang ya kita datang ke sini dan saya pun tidak natal dengan keluarga. Saya Saya lebih memilih beserta dengan prajurit TNI dan Polri kita bernatalan dengan masyarakat yang ada di wilayah sini. Ya, keluarga nomor dua, mungkin tahun depan masih bisa. Tapi tahun ini, kemarin tanggal 24, kita bernatal dengan masyarakat yang ada di Buah, Bulmurialma sampai dengan Dal. Itu adalah bentuk eh, kami mengasihi masyarakat yang ada di sini. Ya, jadi kalau ada helikopter TNI atau Polri, itu mau melindungi masyarakat kita bawa makanan bawa apa dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Wah wah wah wah wah kamera. Saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas bantuannya kiranya Tuhan memberkati. harus semua dapat kebahagiaan, semua harus dapat kebahagiaan. Puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan hari ini rombongan dari dari Landrem, Landim dan dari utusan provinsi eh, bantuan kemanusiaan kepada mereka kehadiran TNI Polri ini adalah melindungi rakyat kita ini warga masyarakat Republik Indonesia yang dapat dilindungi dapat dilindungi oleh aparat pemerintah kami dari Kabupaten juga terus mendukung pembangunan di daerah di daerah duga ini seluruhnya